Agar tidak putus asa Putus asa akan menghampiri kita saat kita menempuh perjalanan yang panjang Atau mendapatkan kegagalan dari perjalanan-perjalanan yang kita tempuh Bagaimana agar kita tidak putus asa sahabat? Nah mari Kita ibaratkan perjalanan panjang seperti lari maraton anda pernah bermaraton? Yang kita rasakan pada saat kita sedang berlari dalam jarak yang jauh ialah pasti ingin segera berhenti ingin minum lalu beristirahat. Lalu mengapa tidak berhenti? Jika Anda berlari atas inisiatif sendiri kemungkinan Anda berhenti akan lebih besar ketimbang seorang atlet yang sedang berlomba Mengapa? karena imbalan yang akan didapat lebih menarik dan lebih jelas kalau dia tidak sampai bukan hanya tidak akan mendapatkan juara tetapi juga malu nah jadi agar anda tidak putus asa maka anda harus memiliki tujuan yang sangat menggairahkan anda dan jelas mungkin saja saat kita berlari kita tidak ingin untuk berhenti tetapi akhirnya berhenti juga karena kita sangat kelelahan, itu pasti. Dengan kata lain, energi kita sudah terkuras habis. Seorang atlet tidak akan mudah kelelahan karena dia memiliki energi yang cukup. Energi yang tentu saja didapat dari latihan yang cukup dan makanan yang dikonsumsinya. Begitu juga, jika kita tidak ingin cepat putus asa, maka kita harus memiliki energi yang juga cukup Baik energi dalam arti sebenarnya Maupun energi dalam arti motivasi Kalau Anda sering mengatakan gagal lagi, gagal lagi, dan gagal lagi Hal seperti ini pun akan memungkinkan kita putus asa Karena Anda telah mencoba, Anda telah bersabar, dan Anda telah berusaha Namun kegagalan dan kegagalan yang menemui Anda Keadaan seperti ini bisa diibaratkan seperti seorang yang sedang mencari suatu tempat Tetapi tidak mengetahui harus lewat mana Jika jalan yang Anda ketahui sedikit Maka Anda akan cepat berhenti Karena tidak ada jalan lagi yang bisa ditempuh Tetapi jika Anda mengetahui banyak jalan Maka Anda mencoba jalan yang lain sampai menemukan jalan yang benar Semakin banyak jalan yang Anda ketahui dan energi Anda masih cukup Maka kemungkinan untuk bergerak terus masih sangat memungkinkan Jalan yang dimaksud di sini adalah ide sahabat Saat Anda gagal dengan satu ide, maka Anda bisa mencoba dengan ide yang lain Ide tersebut bisa Anda dapatkan baik dari ide sendiri maupun ide dari orang lain Agar bisa menghasilkan ide sendiri, maka diperlukan kreativitas Sementara untuk mengetahui ide dari orang lain, maka yang harus diperlukan adalah menuntut ilmu Semoga saja Anda tidak akan pernah putus asa, terus mencoba dan terus mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh